Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai kuliah pada kesempatan hari ini dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi tentang prinsip-prinsip manajemen. Tentu ya, tidak hanya manajemen dalam hidup juga kita perlu memiliki prinsip. Ya. maka di sini manajemen itu juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dimiliki yang itu menjadi nilai ideal yang dimiliki oleh manajemen nah di sini prinsip adalah sesuatu yang fundamental dari kebenaran umum yang dijadikan sebagai pedoman berpikir dan bertindak nah paling tidak dalam prinsip-prinsip manajemen ini ada tiga yang pertama dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti keberhasilan sebuah manajemen yang kedua yaitu sebagai pegangan dalam mengambil keputusan dalam organisasi, dan yang terakhir yaitu yang ketiga, sifatnya lentur tidak mutlak dapat sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan keadaan di setiap organisasi nah menurut Henry Fayol ya. ada paling tidak 14 ya, yang menjadi prinsip-prinsip manajemen secara ideal Nah, Manajemen harus memiliki prinsip yang pertama pembagian kerja atau division of work, yang kedua yaitu kewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah atau unity of command, yang kelima kesatuan pengarahan atau unity of direction, yang keenam mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, kemudian yang ketujuh penggajian pegawai, atau remuneration of equity. Kemudian yang kedelapan, yaitu perumusan wewenang uh, centralization, yang kesembilan, hirarki atau rantai skalar. Kemudian yang ke kesepuluh, ketertiban dan keteraturan. Yang kesebelas, keadilan dan kejujuran. Dua belas, dan stabilitas kondisi karyawan. ketiga belas, prakarsa atau inisiatif. Yang keempat belas, semangat kesatuan sang, uh, semangat Cops. ya inilah salah satu prinsip-prinsip manajemen yang uh, harus ada dimiliki di dalam organisasi, dalam mengolah sebuah organisasi, apalagi seorang manajer. Nah, kemudian bagaimana dengan pembagian kerja? Nah, pembagian kerja ini ya harus rasional, harus berdasarkan uh, prinsip yang tepat atau the right man in the right place. Nah, itu prinsip yang harus dipegang ketika seorang manajer Melakukan pembagian kerja pada bawahannya, yang selanjutnya adalah wewenang dan tanggung jawab. Nah, wewenang dan tanggung jawab ini harus seimbang, harus berimbang antara wewenang dan kewajibannya, atau wewenang dan tanggung jawabnya. Jangan sampai dia memiliki wewenang yang besar, tapi tanggung jawabnya kecil, atau sebaliknya, tanggung yang besar tapi wewenangnya kecil. Nah, ini terjadi. Ke ketidakseimbangan yang terjadi, maka akan mengakibatkan kesulitan dalam menjambangkan sebuah organisasi. Selanjutnya ada disiplin. Nah disiplin ini penting sekali ya dalam organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi itu tergantung bagaimana kedisiplinan setiap pegawai dalam organisasi itu. Ketika disiplin itu baik di dalam organisasi maka organisasi untuk mencapai visi misinya juga akan tercapai juga dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kesatuan perintah. Nah, ketika pimpinan memberikan perintah A, maka kita harus lakukan perintah tersebut A juga. ya. Jangan sampai perintahnya A sampai ke bawah itu B. Maka dari itu kesatuan perintah itu sangat penting. Jangan sampai satu orang itu uh, memiliki ke, uh, kepala yang berbeda. ya. Sehingga itu akan mengakibatkan ketidakoptimalan dalam bekerja seorang karyawan. Maka dari itu, kesatuan perintah itu menjadi penting di dalam sebuah organisasi dan menjadi prinsip utama di dalam uh, manajemen. Kemudian selanjutnya adalah kesatuan pengarahan. Artinya bagaimana seorang manajer itu memberikan pengarahan ya dengan jelas, terukur, ya uh, jangan sampai uh, pengarahan yang ada itu ambigu, membingungkan, dan tidak jelas. Maka dari itu, Uh, pemimpin ya sebagai uh, pusat uh, pengambil keputusan itu penting dalam memberikan pengarahan dan semuanya sampai kepada uh, karyawan sampai terlevel yang paling bawah. Kemudian selanjutnya mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Nah, ketika kita memiliki kepentingan pribadi ya di dalam organisasi maka itu akan menghambat ya kepentingan organisasi maka dari itu usahakan ketika ada kepentingan pribadi itu harus digeser dulu oh, yaitu mementingkan kepentingan organisasi ya. nah, maka dari itu kenapa dalam organisasi itu adalah adanya kesamaan tujuan ya kesamaan tujuan dan bekerja sama. maka dari itu bagaimana ketika kita memiliki tujuan pribadi tapi tidak bisa dilakukan oleh sendiri harus dalam organisasi maka dari itu dengan berorganisasilah Kepentingan yang tidak bisa kita capai dengan sendiri bisa dicapai oleh bersama-sama. Maka dari itu ketika ada kepentingan sendiri, ya di dalam organisasi ini akan membahayakan eksistensi kepentingan organisasi. Maka penting seorang karyawan itu memenuhikan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri. Syukur-syukur, ya kepentingan pribadi itu sesuai, sejalan dengan kepentingan organisasi. Kemudian selanjutnya penggajian ya pegawai, yaitu remuneration of equity. Nah, setiap orang itu harus diberikan remunerasi atau uh, uh, slurry, ya atau ganjaran atau reward ya kepada pegawai. Nah, ini sangat penting. Ya, menjadi prinsip juga dalam manajemen, ketika seorang pegawai melakukan uh, kinerja yang baik, maka kita wajib memberikan uh, bonus atau memberikan uh, uh, imbalan yang Setimpal, sehingga bisa meningkatkan kinerja pegawai. Nah, gaji ini jangan sampai tidak tepat waktu. Gaji ini harus sesuai dengan bagaimana dia bekerja, adil, dan proporsional. Tentunya, nah, kemudian selanjutnya ada pemusatan wewenang atau centralization. Nah, dalam prinsip manajemen ya yang teori klasik, bahwa eh, dalam pengambil keputusan, wewenang ya, itu di pucuk pimpinan. Nah, maka dari itu, penting sekali bagaimana asas pelimpahan wewenang atau delegation of authority itu juga penting. Nah, ketika kita, misalnya, memiliki uh, kuasa atau keputusan dalam sebuah organisasi, kita juga harus mempercayakan kepada orang lain untuk apa, untuk mendelegasikan wewenang yang kita miliki kepada orang lain, sehingga organisasi ini bisa berjalan dan bekerja bersama sama bersama-sama untuk mencapai organisasi. Nah, kemudian selanjutnya ada hirarki dalam organisasi atau tingkatan. ya Nah, di dalam hirarki ini, ya, jangan sampai seorang pegawai, misalnya staf itu melangkahi eh, apa pimpinan yang di atasnya saya contoh, di dalam organisasi dinas pemerintahan, ada kepala dinas, ada sekretaris dinas, ada kepala bagian tata usaha, di bawahnya itu ada kepala bidang-kepala bidang, di bawah bidang ada kepala seksi, dan di bawah kepala seksi dia memiliki staf nah ketika seorang staf ya di atasnya kepala seksi atasnya lagi ada kepala bidang kemudian dia melangkahi kepala seksi langsung melapor misalnya ya, sesuatu itu kepada kepala bidang maka itu melangkahi hierarki dalam organisasi maka dalam organisasi itu harus bertingkatan dan runut ya secara sistematis sehingga ketika seorang staf itu bertanggung jawab kepada kepala seksi kepala seksi bertanggung jawab kepada kepala bidang kepala bidang bertanggung jawab kepada uh, kepala dinas Nah, itu harus secara akhirat kita termasuk juga bagaimana komunikasi dalam organisasi seorang pimpinan ya itu harus menyampaikan uh, tugasnya kepada semua bidang dan semua bidang menyampaikan ke kepala seksi dan ke kepala seksi menyampaikan kepada staf-staf agar semuanya berjalan sesuai dengan sistematis dan struktur yang ada. Maka ketika seperti itu dijalankan maka organisasi akan berjalan sesuai dengan uh, tupoksi sesuai dengan aturan Sesuai dengan visi misi organisasi tersebut, yang selanjutnya adalah keadilan kejujuran. Nah, kenapa di sini keadilan kejujuran itu uh, berdampingan? Karena uh, ketika adil itu, ya, maka uh, dikatakan bisa itu jujur. Ya, nah, ini berkaitan dengan moral dan juga uh, integritas. Ya. Nah, keadilan seorang pemimpin itu penting di dalam organisasi, ya, sehingga tidak ada yang terzolimi. Kalau ada yang pegawai yang terzolimi dari keputusan seorang e, pemimpin maka akan terjadi gejolak dan jadi penyakit, gitu ya e, si orang yang terzolimi ini akan merasa dendam dan juga e, tidak bekerja dengan baik tentunya. Nah, termasuk juga kejujuran, ya. antara itu atasan ataupun bawahan. Nah ini yang sedikit sulit ya langkah yang namanya kejujuran maka dari itu sebetulnya kalau saya rasa ini prinsip yang paling penting yang harus dimiliki dalam manajemen keadilan dan kejujuran karena ini modal uh, dalam manajemen ketika jujur dan adil dalam manajemen sesuatu maka yakin, saya yakin itu akan berjalan dengan dengan baik organisasi tersebut kemudian ada yang loyalitas dan stabilitas ya uh, kondisi karyawan Nah, dalam setiap kegiatan, loyalitas dan stabilitas, karyawan harus dijaga sebaik-baiknya. Karena kenapa? Karyawan itu adalah aset termahal yang dimiliki oleh organisasi. Bukan barang, bukan sarana perasanan, bukan sumber daya alam ataupun sumber daya keuangan, tapi aset manusia atau karyawan adalah aset termahal yang dimiliki oleh organisasi. Maka dari itu ketika kita menolakkan pegawai, maka itu adalah kerugian besar sesungguhnya pada diri organisasi, Uh, manapun, ya. kemudian yang selanjutnya adalah prakarsa. Prakarsa ini inisiatif. Ya. Inisiatif ini penting dimiliki oleh karyawan maupun atasan, ya, khususnya uh, karena kenapa? Tapi uh, karena kenapa inisiatif ini adalah sesuatu yang bisa mengambil keputusan cepat, ya. namun harus terkoordinasikan dan terkomunikasikan dengan baik. Apabila inisiatif ini tidak terkoordinasi dan terkomunikasi dengan baik, maka ini akan melanggar hierarki, akan melanggar etika, dan lain sebagainya. Maka dari itu inisiatif ini harus dalam koridor tupoksi seorang karyawan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah kesemangat, kesatuan, dan korps, atau de uh, corps korps. Ya. Setiap organisasi perlu adanya komitmen bersama, sehingga memiliki rasa kesatuan, rasa senasib, sepenanggungan sehingga menimbulkan semangat kerja nah maka dari itu, filosofis organisasi, itu harus dimiliki, nilai-nilai organisasi yang diyakini sebagai misalnya pemikiran ideologi, cara bersikap dan bertindak dan berkata, ini harus dimiliki oleh setiap organisasi sehingga, di disinilah ada rasa kepemilikan presence of belonging ya ada rasa bahwa saya ini adalah uh, perusahaan ini, ya saya bangga dengan perusahaan tersebut, nah, dengan organisasi tersebut misalnya. Nah maka dari itu, semangat kesatuan dan kops itu harus ditanamkan. Salah satunya misalnya contoh, e, selalu membacakan visi misi organisasi setiap akan bekerja atau menyanyikan mars atau himne dalam organisasi tersebut. Sehingga muncullah rasa kesatuan dan kops persaudaraan di dalam organisasi tersebut. Sehingga tidak hanya dia bekerja itu karena uang, tapi juga karena memiliki rasa kesamaan, memiliki organisasi ini, memiliki eh, eh, apa rasa di mana orang tersebut yang merasa nyaman di dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, orang bekerja dengan baik itu tidak hanya karena uangnya saja, insentif yang besar, ataupun seberapapun itu. Tapi kalau misalnya dia insentif kecil, tapi dia nyaman dan eh, memiliki dan korps tersebut, maka yakin, kinerjanya akan lebih daripada orang yang Justru selainnya besar ya tapi tidak nyaman di situ. Baik itu saja mengenai uh, prinsip-prinsip manajemen. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.